Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel saya ya, Channel Karno Tanding dan oke, okay, sedulur-sedulurku, dimana anda berada, selamat berjumpa kembali. Dan saya ingatkan untuk anda semuanya, untuk menjaga imun anda, ya, untuk minum air putih yang banyak, untuk menjaga kesehatan anda. Dan oke, okay, sedulur-sedulurku, dimana anda berada, untuk kesempatan kali ini, saya mau, ini ya, ke rumah temen ngeblok. Uh, Sekson rumahan, tetapi harganya luar biasa, sedulurku. Dan tidak lama-lama kita lihat perangkat-perangkat yang digunakan di ini punya sound system miniatur yang punyanya teman saya. Dan oke okay, sedulur, ternyata di sini kita lihat ada tiga hikmit ya di sini dan untuk shop shop whopper menggunakan 12 SP SBE menggunakan mix SBE model mic yang dibalik tampil sama dengan kayak mini scope ya model boxnya kayak mini scope sangat luar biasa dan kita coba gimana kualitasnya dan Mari kita lihat aksesoris aksesoris untuk membunyikan box ini ya dan di sini ternyata menggunakan uh, mixer asli dari asli yang 8 channel mixer asli yang 8 channel dan kita lihat berapa power yang digunakan dan saya impor di disini menggunakan power asli 2 2000 dan juga menggunakan power cowok berarti ini menggunakan dua power ya. Dan di sini pun ternyata menggunakan manajemen. Ternyata menggunakan manajemen walaupun sound miniatur, tapi di sini sudah menggunakan manajemen. Dan juga aksesoris dari DBX manajemen juga dari DBX. Sangat keluar. Dan gimanakah kita mau request? Gimanakah suaranya uh, sound miniatur ini? Kalau uh, melihat aksesoris-aksesoris uh, yang digunakan ini sangat luar biasa, dua puluhan juta ke atas grup. tata show. Oke. Oh, oh Oke. Okay. Dinaikkan lagi ya volumenya dinaikkan lagi. Sudah, sudah, cukup sekian untuk videoku kali ini dan jangan lupa untuk bantuannya untuk subscribe, like, comment dan bunyikan loncengnya untuk tidak biar tidak ketinggalan video videoku yang selanjutnya. Akhir kata buat topik wajidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.